Oke, Pak, kembali ke bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengganti atau bagaimana cara mengubah tema menjadi dark theme atau mungkin tema yang gelap di emulator dolphin gitu ya. Dan jujur, menurut saya, kalau temanya defaultnya itu warna putih ya, saya begitu lihat itu jadi lebih sakit aja mata saya. Dan ya, walaupun kalau misalnya kalian nggak lama gitu yang lihat jendela kayak gini, tapi ya. Karena saya sambil setting-setting, jadi sakit aja sih ngelihatnya gitu. Dan saya nggak suka aja kalau temanya uh, cerah kayak gitu. Dan untuk temanya sendiri, kalian bisa download aja di deskripsi di bawah. Nanti saya akan uh, sediain link-nya dan di sini kalian cukup tinggal simpen aja untuk temanya itu ke uh, directory dari Dolphin atau mungkin emulator Dolphin kalian tinggal kalian cari aja biasanya ada di dokumen untuk saya gitu walaupun nggak tahu juga kalau kalian misalnya nggak uh, ada di dokumen nggak tahu juga sih saya nggak hafal gitu jadi di dicek dan kalian biasanya ada di dokumen setelah itu kan tinggal cari aja Dolphin emulator dan tinggal kalian cari folder namanya styles gitu di sini kita akan uh, simpen aja untuk file dari temanya di sini gitu dan kalau kalian udah uh, download temanya dan tinggal kalian simpen aja di folder Style dan kalau kalian misalnya mau mengaktifkan temanya, tinggal kalian klik option dan tinggal kalian klik configuration, terus kalian tinggal ke yang uh, interface gitu ya, interface dan tinggal kalian checklist aja untuk yang uh, use custom user style. Nah setelah kalian checklist yang use custom user style Biasanya kalau kalian klik yang user style ini nggak akan muncul kalau kalian uh, sambil buka Dolphin-nya. Jadi sebelum kalian menyimpan uh, atau mungkin sebelum kalian simpan file dari uh, dark theme-nya atau mungkin tema apapun itu. Kalian simpan di style di sini dan sambil kalian buka emulatornya itu biasanya nggak akan muncul. Jadi kalian harus restart dulu untuk uh, Dolphin emulatornya kalian buka lagi. Dan seharusnya untuk di option terus di configuration dan di interface-nya ini untuk user style-nya nanti bakal uh, muncul gitu untuk namanya. Jadi kemarin saya juga kayak gitu untuk style-nya itu nggak muncul muncul gitu jadi enggak ada gitu untuk uh, tema darknya itu enggak ada gitu jadi saya tinggal uh, restart aja dan tinggal dibuka lagi dan muncul gitu dan ya itu adalah untuk cara uh, ngefixnya gitu dan untuk cara ngefixnya kayak gitu doang tinggal kalian klik aja untuk yang temanya misalnya yang ini dan uh, sebelum kalian close nanti biasanya akan berganti sendiri gitu ya tapi saya lebih suka yang lebih gelap sih yang tadi gitu yang ini yang flat ini jadi ini lebih uh, gelap gitu dan saya lebih suka aja sih untuk uh, temanya gitu dan untuk uh, Windows juga gitu ya untuk Windows Explorer di sini saya juga gelap gitu ya, untuk yang lain-lainnya gelap dan untuk Twitter Facebook gelap juga karena biar lebih enak aja sih menurut saya ya ya sesuai selera saya aja sih saya lebih suka yang gelap aja biar nggak sakit gitu di mata dan lebih indah aja lebih elegan menurut saya sih ya. Dan jadi cukup segitu doang sih, untuk videonya tinggal kalian uh, masukin aja untuk temanya. Ya bukan untuk ke Dark Team doang, mungkin kalian bisa ganti ke tema lain. Mungkin ke tema uh, Teletubbies, atau mungkin tema Pikachu gitu ya. Terserah kalian sih, itu ada di pilihan kalian untuk selera kalian. Dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for coaching. Bye-bye.